Baru sari roti, klasik pan. Ada yang rasa susu dan rasa pandan. Klasik pan susu, rotinya lembut dan berasa banget susunya. Klasik pan pandan, aroma dan rasa pandannya enak banget. Biar makin enak, bisa juga dicelup-celup. Atau diolesin dengan selai favorit kamu. Sari roti, klasik pan. Klasik rotinya enak rasanya.